Videonya sekelompok ghost hunter yang cukup populer dari Jepang, dari channel Clip Store, dapat email dari salah satu viewersnya viewers itu cerita kalau Doi dulu pernah masuk ke sebuah gedung kosong bekas hotel yang terkenal angker. Tapi salah satu temennya pas proses eksplorasi itu tiba-tiba hilang dan baru ditemuin keesokan harinya. Dan Doi ada di kamar nomor 208. Posisi Doi itu sedang berdiri di dalam kamar mandi ngelihat ke arah cermin yang ada di atas wastafel dengan pandangan kosong. Dan abis kejadian yang tadi, cewek itu udah bukan lagi orang yang sama. Tingkah lakunya aneh banget, bahkan Doi sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, salah satu anggota dari tim Ghost Hunter Clip Store ini kepo dan coba buat explore ke gedung kosong bekas hotel itu. Dan pas baru masuk aja, tiba-tiba Doi mulai mendengar ada suara-suara. Doi dengar ada suara benda, dan pas Doi coba buat cari sumber suara itu, Doi malah mengarah ke kamar nomor 208. Karena doi nggak nemuin sumber suara itu, akhirnya doi coba buat masuk ke kamar itu. Di situ doi nemuin ada sesuatu yang aneh di kamar mandinya. Perhatikan baik-baik. 洗面 鏡ちょっと合わせ鏡<笑> Gachan ngerasa ada yang gak wajar sama posisi cermin yang ada di kamar mandi itu. di mana ada sepasang cermin yang diletakkan berhadap-hadapan. Dan menurut kepercayaan orang Jepang, cermin yang dihadapkan berhadapan-hadapan kayak gitu, itu seharusnya gak boleh guys. Karena itu bisa membawa kesialan. Dan pas Gachan lagi fokus sama cermin itu, tanpa doi tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam besar. Yang lewat di sela-sela pintu persis di belakangnya, dan pas doi baru sadar, doi kaget, dan doi coba buat kejar masuk ke dalam ruangan itu. Tapi di situ sama sekali nggak ada orang, dan nggak ada siapapun. Video yang berikutnya ini direkam oleh salah seorang pengunjung Disneyland di Amerika Serikat. Di dalam arena Disneyland itu, ada sebuah gedung yang paling tinggi bernama The Hollywood Tower Hotel. Gedung itu sangat tinggi karena di dalamnya ada wahana permainan drop dead Jadi pengunjung yang naik wahana ini bakal dibawa naik ke atas Terus langsung diturunin dengan kecepatan yang sangat tinggi Nah selain itu di wahana itu juga ada kameranya Kamera itu bakal ngefoto ekspresi-ekspresi lucu dari pengunjung yang nyobain naik wahana drop dead itu Tapi ada sebuah video yang aneh banget yang mendadak viral karena nggak sengaja terekam oleh salah satu kamera yang dibawa oleh pengunjung Disneyland, itu perhatikan baik-baik. Di wahana drop dead itu kelihatan ada sebuah sosok bayangan translucent atau transparan yang duduk di situ. Awalnya banyak yang ngira mungkin aja sosok yang tadi itu cuma bayangan hologram yang diciptakan sama salah satu lampu yang ada di situ. Tujuannya buat mempercantik wahana drop dead itu supaya kelihatan lebih real. Tapi coba deh kalian lihat dari angle yang berbeda di spot yang sama pas pintu wahananya ngebuka. Kelihatan jelas, ya, kalau di situ sama sekali nggak ada sosok yang tadi. Jadi, sama sekali nggak ada hologram atau semacamnya di spot itu, dan ada satu rekaman video aneh lagi yang berasal dari kamera CCTV yang masih ada di wahana yang sama. Suatu hari, ada salah satu pegawai yang bekerja di situ lagi ngecek kondisi wahana itu, dan kamera CCTV yang ada di situ berhasil ngerekam sebuah fenomena yang aneh banget. Perhatikan baik-baik. Di video yang kemarin-kemarin, gue bacain banyak di antara kalian yang minta ke gue buat tes kejelian lagi bang. So, di video yang barusan, gue gak bakal spill penampakannya yang mana. Karena sekali lagi ya, gue suka banget buat ngetes kejelian mata dari viewers gue. So, gimana nih? Udah kelihatan gak di video yang barusan penampakannya yang mana? Mungkin kalau di antara kalian udah ada yang notice, bisa bantu share di bawah buat ngebantuin teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan buat nemuin penampakan di video yang tadi. Seorang bernama Robert dari channel Para Eviden ngerasa kayaknya ada yang ngikutin Doi pulang ke rumah habis bikin konten di sebuah gedung kosong yang dulunya adalah sebuah hotel. Mulai dari ngedengar suara-suara di rumahnya, alat-alat elektronik yang mulai nyala dan mati sendiri, sampai sekelibat bayangan hitam yang Doi dan keluarganya juga lihat. Akhirnya suatu hari Doi putusin buat coba komunikasi sama sosok yang gangguin keluarganya itu dan ngerekam semuanya pakai kamera. Perhatikan baik-baik. Can you show yourself? Gua nggak tahu ya kalian notice atau enggak. Tiba-tiba ada sebuah bayangan berwarna putih yang lewat cepet banget di pantulan layar TV. Tapi anehnya, bayangan itu cuma terekam di kamera SLS aja. Sedangkan di kamera utama yang ngerekam video ini, sosok yang tadi itu sama sekali gak kerekam. So, pastinya fenomena ini aneh banget ya. Dan si Robert sendiri juga gak tahu sosok yang tadi itu sosok apaan. Setelah gue amatin berkali-kali juga, gue yakin banget kalau video yang ini bukan video editan. Dan Robert juga cerita, selama sesi komunikasi itu, sama sekali nggak ada orang lain di rumahnya selain Doi dan partnernya. So, bayangan putih yang tadi itu sosok apaan? <SILENCIO> Sekelompok Ghost dari tim Twin Paranormal coba buat eksplor dan masuk ke sebuah gedung tua bekas penginapan bernama River Inn. Penginapan itu punya sejarah yang panjang dan udah tutup puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang udah dibeli sama pemilik yang baru dan mereka coba buat undang tim Ghost Hunter ini ke propertinya Buat datang dan menginvestigasi hotel mereka Pas mereka coba buat komunikasi sama sosok yang ada di hotel itu Tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera Did you just hear that? Were you me? What I, I, caught it. What? I swear to God I just heard a woman go Okay, okay. A night I heard shuffling after it Did you just hear that? You're whistling. Yeah. Hey! You okay? was that? You okay? I straight just had someone whisper right there next to me. dude. Yeah, Are right. you okay? Holy you okay? I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Where was it? Right here. I heard that. I'm telling you something. Oh yeah, whoa, whoa, whoa, whoa. someone was talking, dude. I heard that. Do you not want us in here? no harm i totally heard that. i'm shaking so bad right now. Easy. Yeah. Oh, i heard sure. you're holy good. you're good just breathe what, what kind of whisper did you hear in i like I any words i don't know exactly what it said maybe this caught it but i'm scared right here man let's stay with a lady hey, look. okay look when i'm leaning up here okay i had my ear right here right facing this way okay And i heard it like someone just say something Salah satu anggota mereka tiba-tiba ngedenger ada suara oke okay, Yang kedengeran di dekat telinganya Bahkan kalau gue coba buat naikin volume videonya Suara itu kedengeran cukup jelas ...dan juga terekam di kamera. Mungkin karena saking sepinya malam itu. Dan gak cuman sampai di situ. Ada juga suara kayak orang bernafas... ...dan ngebisikin ke telinga salah satu anggota tim Go Santer ini... ...yang bikin mereka loncat ketakutan. Karena suaranya sejelas itu... ...dan mereka sama sekali gak siap. Tapi ternyata gak cuman itu aja. Pas mereka lagi sibuk investigasi di atas... ...tanpa mereka sadari kamera yang mereka taruh di basement berhasil ngerekam sesuatu yang aneh banget. You we you downstairs? go Ada sebuah tangan transparan yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Tangan itu seperti mencoba untuk memegang pintu itu. Dan di waktu yang bersamaan, mereka coba buat tanya ke Spirit Box itu, apakah kamu ada di bawah? Dan Spirit Box itu menjawab, I am. So ini creepy banget ya menurut gue. Gue sama sekali nggak tahu ya kejadian barusan itu apakah cuman kebetulan cocokologi, settingan atau emang beneran kalau sosok yang tadi itu bisa berkomunikasi lewat spirit box yang mereka pegang? tapi kalau melihat dari ekspresi mereka pas kaget, kayaknya mereka bener-bener kaget dan sama sekali nggak dibuat-buat. so kayaknya sih menurut gua video yang tadi bukan video settingan. tapi gimana menurut kalian? kaget So, video yang terakhir ini direkam oleh seorang cewek Jepang yang lagi tidur di kamar hotel bareng suaminya. Tapi tiba-tiba di tengah malam doi ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam kamar. Karena doi sama sekali nggak mau kebangunin suaminya, jadi doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Gua kasih tahu dulu nih ya, video yang terakhir ini agak jumpscare. scare. So, awas aja nih ya kalau gua masih nemuin ada yang komen di bawah. Bang jumpscare scare, Bang, Bang jumpscare scare, Bang. Persis pas cewek ini arahin kameranya ke arah lorong menuju walking closet, tiba-tiba dari kegelapan ada sesosok berwarna hitam dan berambut panjang yang terbang dengan sangat cepat ke arah cewek ini. Cewek itu otomatis langsung teriak dan handphonenya kebanting. Dan gue sendiri sama sekali nggak tahu ya gimana kelanjutan dari video ini, apakah cewek itu baik-baik aja atau doi ngalamin sesuatu abis kejadian yang tadi. Karena sumbernya yang sangat misterius. So, real or fake? Gimana menurut kalian?